Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat. Jual jual mau baca karya kami dari seorang SMPTK dan SMTK Yayasan GTKPT Bapak Pak Saya sebagai kepala sekolah SMPTK Pendeta Riana Tumang Bersarjana Telugia. Dan saya sebagai kepala sekolah SMTK Pendeta Kadarisman Sinamo kami ingin menyampaikan informasi penerimaan peserta didik baru tahun bergabung ke sekolah SMPTK dan SMPK Yayasan GKPTD Pak Fakirah JKPd. Bapak kira? Pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 12 Agustus sampai tanggal 5 Juli 2021 setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai jam Terima kasih. Jual jual jual jual jual